sebaliknya waspadai jika harga euro, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.29982 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.00428 sekian analisa forex untuk tanggal 14 Maret tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 0.8.1.2.1.2